sebelumnya di Premier League tidak banyak pemain Brazil yang sukses di Liga ini Liga Inggris yang terkenal keras pada saat itu bukanlah destinasi yang ideal bagi para pemain Brazil yang terkenal berteknik tinggi sebut saja ada nama Joe Erano Creberson Anderson Rafael Maicon dan Rubin mereka sangat bertalenta dan skillful namun mereka tidak bisa beradaptasi di Inggris biasanya mereka sulit beradaptasi dengan cuaca dan bahasa tidak bekerja keras ataupun terjebak di kehidupan glamor hingga di tahun 2013 Fernandinho yang kala itu berusia 28 tahun datang ke City setelah ditransfer dari Shakhtar ekspektasi orang-orang tidak besar karena sejarah pemain Brazil yang gagal di Premier League ditambah ia tidak pernah bermain di Liga Besar dan hanya memiliki lima caps bersama timnas brazil pada saat itu ya ia terbilang sukses di premier league pemain berusia 37 tahun ini telah bermain lebih dari 400 pertandingan bersama city ia memenangkan lima titel premier league dan tujuh piala domestik pemain ini tidak begitu skillful ataupun bertalenta namun karena kerja keras dan konsistensinya, ia berkontribusi besar dalam kesuksesan City di satu dekade terakhir. Secara tidak langsung, ia mematahkan stereotip pemain Brazil yang jarang latihan, ataupun suka berpesta. Ia fasih berbahasa Inggris dengan cepat, kemudian didapuk sebagai kapten sepeninggal Vincent Kompany, dan ia juga pemain yang sangat profesional. Ia bahkan membayar sebagian dari biaya transfernya sendiri demi mengamankan kepindahannya dari Shakhtar ke City pada 2013. Pada waktu itu Shakhtar mematok harga 34 juta paus untuk Fernandinho, namun City hanya ingin membayar maksimal 30 juta paus. Negosiasi pun sempat berjalan alot, namun akhirnya Fernandinho memutuskan untuk membayar sendiri sisanya, yaitu 4 juta paus. Fernandinho bisa dibilang membuka pintu bagi para pemain Brazil untuk bermain di Premier League. Sekarang kita memiliki Ederson dan Kaiki di City. Alisson, Firmino dan Fabinho di Liverpool. Trio Gabriel di Arsenal. Fred dan Alex Telles di United. Thiago Silva di Chelsea. Dan masih banyak lagi. Mereka semua pekerja keras di masing-masing tim, bukan tipikal pemain Brazil yang dulu sering berpesta. Perjalanan karir Fernandinho juga luar biasa. Ia bermain sangat baik di Shakhtar, ditunjuk sebagai kapten, belajar bahasa Ukraina dengan cepat, dan membangun hubungan baik antara pemain Brazil dan Ukraina. Kemudian ia datang ke City, dan ia menjadi pemain penting di bawah Manuel Pellegrini. Ia langsung memenangkan Piala Liga dan Premier League di musim pertamanya. Total ia mencetak 26 gol dan 33 asis selama ia berseragam biru langit. Di bawah Guardiola, ia juga menjadi pemain penting. Ia bahkan sering bermain di posisi back tengah di musim 2019-2020. Saya pikir Fernandinho bisa bermain di 10 posisi. Ia cepat, intelijen agresif, kuat dengan bola atas dan memiliki distribusi bola yang sangat bagus. Ia adalah pemain yang penting untuk kami, ujar Guardiola beberapa tahun lalu. Seiring usianya yang terus bertambah, ia tidak lagi bermain setiap pertandingan. Di tiga musim terakhir, Rodri lebih sering mengisi lini tengah City. Namun kepemimpinan dari Fernandinho di belakang layar sangatlah penting. Ini diungkapkan oleh Ederson. Ia lebih dari sekadar kapten. Ia membimbing pemain muda dan mendukung pemain senior. Ia sangat membantu skuad City setiap harinya. Ia adalah figur penting di klub ini, tidak heran ia berada di sini selama 9 tahun. Kini Fernandinho sudah pergi dari Premier League dan bergabung dengan klub Liga Brazil Atletico. Namun jasanya bagi Manchester City dan juga pemain-pemain Brazil yang berkarir di Liga Inggris tidak akan pernah terlupakan.